Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecilkan layar di Nintendo Switch saat dicolokkan ke monitor atau ke TV. Dan sebenarnya sih, ya saya juga nggak tahu ya, mungkin bakal ada yang nonton video ini atau enggak, cuman saya lebih enak dengan full screen atau mungkin full screen size ya. Dan uh, ini sebenarnya adalah inverse dari tutorial yang kemarin gitu, atau mungkin inverse itu yang ada di Matrix gitu ya, kalau di materi kelas 10 SMA gitu. Eh! kelas 10 kelas 11 kelas 11 ya dari sini kita untuk uh, mengatasinya adalah dengan ke sistem setting atau mungkin mensetting ya bukan mengatasi juga sih ya dari sini kita akan ke TV settings dari sini kita akan klik langsung saja yang adjust uh, screen size kalau kalian mau pakai dipad atau analog terserah sih. cuma saya lebih enak pakai uh, dipad gitu untuk uh, pilihnya gitu dari sini kita akan adjust screen size dan di sini kita bisa turunin sampai ke 80% atau mungkin ya antara 80-100 lah ya untuk nilainya gitu Nah yang saya sayangin ini cuma bisa sampai 80%, nggak bisa di bawah 80% atau mungkin 50% ke bawah itu nggak bisa Dan menurut saya kocak aja kalau bisa sampai kayak gitu dan mungkin ada youtuber atau konten creator yang menerima tantangan misalnya main Zelda dengan layar 10% gitu ya Ya itu kocak banget sih kalau ada yang kayak gitu Dan setelah itu kalian cukup klik oke OK aja kalau kalian udah merasa pas gitu kalau misalnya masih belum pas kalian bisa naikin gitu ya dikit-dikit Dan ini aspek rasionya masih 16 banding 9 dan ya setelah itu kalian cukup oke okay aja Kalau udah kalian merasa pas gitu Dan udah gitu cukup gitu doang sih ya. Untuk videonya gampang banget Dan ini ya, kayaknya cukup segitu doang untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye